jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karier, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan September tahun 2021. Untuk kesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan September tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kisahnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan September tahun 2021. Terutama support energi kepada kesehatan,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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. tuh kesehatan seorang Leo adalah Ten of sword, ataupun 10 pedang. Secara umumnya Ten of itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri, dari orang lain, dari orang sekitar, dari orang yang dipercaya sehingga membuat kesehatan menurun. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo akan mengalami penurunan di bulan September tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang Leo akan mendapatkan pengkhianatan dari beberapa kategori yang pertama diri sendiri, orang lain, orang yang disayang orang yang dipercaya dan orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan dan disini juga disarankan kepada seorang Leo baiknya banyak istirahat, banyak berdoa dan dekatkan diri kepada sang pencipta agar kesehatannya lebih bagus lagi dan untuk kartu support energi ini adalah AIDS of Cups. Cara mempunyai page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo akan mengalami penurunan di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang di sekitar orang yang disayang orang yang dipercaya dan di sini disarankan kepada seorang Leo baiknya berhati-hati dalam mengambil langkah mengambil tindakan dan banyak berdoa serta mendekatkan diri kepada yang kuasa yang dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung dan support seorang Leo agar kesehatannya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Hermit. Secara umumnya, di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mencari kenyamanan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan kenyamanan hati. Jika di Hermit kita gumukan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan dengan mendapatkan ketenangan diri, kenyamanan hati, ketenangan hati seorang Leo akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Jadi dimana di sini dalam mengambil keputusan agar hati-hati. Yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak Leo agar kesehatannya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata kembali. Dan disini menggambarkan untuk keuangan seorang Leo di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama seorang Leo akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan. Yang dimana di sini dalam kategori mengontrol keuangan yang akan berdampak positif kepada keuangan Leo sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan sebuah rezeki ataupun satu pekerjaan dari orang lain yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan memulai sebuah usaha yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan income dari sebuah usaha yang dimana juga di sini akan mendongkrak finansial Leo lebih bagus lagi dan untuk kartu support energi ini adalah Hai kenaik Omkap secara umumnya Kenaik Omkap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang dia tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini ada beberapa prediksi yang pertama keuangan akan dikontrol di tanggal kembali bersama seorang pasangan yang dimana di sini akan mendongkrak finansial lebih bagus lagi dan di sini seorang Leo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan satu bentuk usaha dari orang-orang sekitar yang dimana di sini juga akan mampu mendobrak keuangan lebih bagus lagi serta di sini seorang Leo bersama seorang pasangan akan membuat sebuah usaha yang tujuannya untuk mendapatkan income serta hasilnya akan sangat maksimal dan jika kartu di helmet kita gabungkan dengan keuangan seorang leo di sini menggambarkan dengan mulai menata menitik kembali serta mengkontrol keuangan ketenangan diri kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang leo bersama pasangan dan dengan memulai sebuah usaha yang baru seorang leo bersama pasangan akan mendapatkan ketenangan hati di dalam kategori keuangan serta di disini dengan mendapatkan satu pekerjaan dari orang-orang sekitar kenyamanan hati ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang leo dikarenakan disini hasilnya akan sangat maksimal kepada keuangan dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah five of one ataupun lima tongkat. Secara umumnya five of one itu diartikan melakukan kerja sama dengan orang lain yang akan berujung perpecahan dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini memiliki sedikit masalah yang dimana di sini tidak akan berdampak negatif kepada karirnya sendiri. di sini ada beberapa prediksi. yang pertama, seorang Leo melakukan kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini mampu mendorong keuangan finansial lebih bagus lagi. namun di belakangan hari akan terjadi perpecahan ataupun miskomunikasi. dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo dikelilingi oleh orang-orang yang iri kepada seorang Leo sendiri. Yang dimana di sini menjadi beban pikiran kepada seorang Leo, dan di sini tidak tertutup kemungkinan orang kepercayaan Leo akan menghianati seorang Leo di dalam kategori pekerjaan-pekerjaan pekerjaan yang dimana di sini akan terdampak negatif kepada kesehatan, dan di sini disarankan kepada seorang Leo berhati-hati dalam bertindak, terutama di dalam kategori pekerjaan, untuk mempercayai orang lain, dan untuk hak support energinya adalah. Queen of Sword. secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Sword akan selalu mendukung seorang Leo, akan selalu mendampingi seorang Leo yang dimana di sini menata karet, yang didukung kartu Ace of pentakral, yaitu memulai karet yang akan berdampak positif kepada keuangan. Dan di sini juga tidak tentu kemungkinan permasalahan yang didapatkan oleh seorang Leo di dalam kategori pengkhianatan yang ia terima akan didukung didoakan oleh seorang pasangan yang dimana mana di sini ya menjadi pengobat kepada seorang Leo yang dimana juga di sini karirnya akan lebih bagus lagi dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan ketenangan diri kenyamanan hati akan digapatkan seorang Leo di bulan September tahun 2021 di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana selalu didukung didoakan dimotivasi serta diberikan masukan oleh seorang pasangan Leo sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah triopkap ataupun tiga piala. Secara umum itu diartikan indikasi orang ketiga. Dan di sini ada juga beberapa prediksi yang didapatkan oleh seorang Leo. Yang pertama, seorang Leo yang sedang single akan mencoba memasuki sebuah hubungan yang dimana sini menjadi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara tersebut yang membuat kehidupan seorang Leo tidak akan nyaman dan diprediksi yang kedua di sini kepada seorang Leo yang sudah berpasangan akan terindikasi hubungan asmara yaitu di dalam kategori perselingkuhan perselingkuhan terjadi dikarenakan yaitu dari seorang leo sendiri ataupun dari pasangan leo sendiri di disini disarankan kepada seorang leo baiknya tata kembali hubungan asmaramu agar hubungan asmaranya lebih bagus kedepannya yang dimana sini akan terjadi di bulan September tahun 2021 di sini juga digambarkan bahwasanya indikasi orang ketiga tersebut bermaksud untuk merebut pasangan Leo sendiri dan untuk kartu support energinya adalah Queen of one secara Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah dekat dengan seorang Leo sendiri dan disini menggambarkan Hubungan asmara seorang Leo kepada seorang Leo yang sedang single ataupun yang belum berpasangan akan mencoba memasuki hubungan asmara orang lain yang dimana di sini menjadi indikasi ataupun menjadi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara tersebut yang akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri yang dimana di sini Queen of One merupakan pasangan orang lain dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Queen of One itu bisa digambarkan indikasi orang ketiga yang dilakukan oleh seorang leo ataupun seorang pasangan yang dimana di sini disarankan kontrol kembali hubungan asmaranya agar lebih bagus lagi dan jika kartu Hermit kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang leo di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan diri kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang leo apabila sudah selesai dari indikasi orang ketiga tersebut ataupun sudah menyelesaikan permasalahan indikasi orang ketiga tersebut yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara yang tercipta kebahagiaan kekukuran keharmonisan di dalam hubungan asmara dimana di sini Queen of Un bisa digambarkan seorang pasangan yang akan selalu mendukung seorang Leo dan selalu menunggu keromantisan dari Leo sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Leo itu berada di angka 10, 11, 15, 53 dan 39.